Nah, ketika jadi sabu-sabu yaitu di dusun Situr Makmur, Desa Sarigalu, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, itu tersangka atas uh, inisial uh, IN.